Ya, halo guys, balik lagi channel gua Kristu, kita channel GSL guys. Sekarang gua akan react balik lagi ke NCT yang U uh, karena kalian banyak banget nulis uh, list lagu, guys. Ini judulnya Without You, guys. Without You, nah, kalau misalkan bicara tentang NCTU, ini siap-siapnya guys, kalian dengerinnya pakai headphone atau ngapain pakai speaker flat, dan segala macam guys. Tapi yang pasti sebelum itu kita intro dulu. Plok. Oke okay, NCT U guys, Without you. Ini gue kalau NCT U, gue belajar jadi anak kuliah lagi guys Karena sound-soundnya rusak-rusak banget guys Gue bingung untuk uh, deskripsi ini kayak gimana guys Karena ini di luar ekspektasi gue Selama ini gue belajar biasa gimana Ini kayak keluar jalur sendiri guys Dari metode-metode pembelajaran ya guys Yaudah ada suara harimau masukin Ada suara ini masukin Pokoknya yang kayak begitu-begitu lah guys Jadi kita langsung riak aja NCT U, Without you. Ceplok Oh kan, kan sound bass itu guys, Distort sama gitar gitu ya guys macam distorsi, cuman ini kayaknya sample nih guys. Aku suka nih mixingan vokal di sini guys, Ye Oke okay, build up kemana kita? Riff-riff rock gitu guys, jam jam jam jam jam jam. Oke okay, mulai ada perintah ngek ngek ngek di belakang di sini guys. Nih story gulung-gulung sini guys. Pas bagian tail ya. Wah keren sih guys. Ini kayak band apa guys? We were in the Paris. Apa nama bandnya? Gue lupa. Ini modelnya kayak gini guys. Aduh gue lupa tuh band-bandnya keren juga tuh guys. Cari smoker hampir kayak jenis smoker nih guys. Ini kayak produsernya orang Eropa kayak gini guys, atau Amerika ya. Uh keren itu boleh. Kan gila transisi-transisi ini guys. Wow tuh, wow gitu guys. Wah wow, itu dia. Wah. Uh. Wow. Dapat lagu Kecil Smoker guys, keren guys. Revnya, yes. Loong, Kamon. Kau suka tuh ada di bagian di uh, beat dua bar keduanya, tadi tukda ramai di situ guys. Nih ya, detailingnya biasa guys. Detailing NCTU tuh suka mantap guys. tadi tukda oke. Oke, okay, nice. Gila, lo mengharapkan lagu normal di NCTU. Kayaknya gak bakal dapet, guys. Ini lagunya sebenarnya standar, guys. Dede, uh, chord progression tuh chord progression pop rock standar, sebenarnya, guys. Cuman sound kalian perhatiin di belakang ini semua, guys. Rusak, guys. Wow, dem-dem-dem-dem, wah dem, dem, dem. Oh, gila, transisi-transisi itu loh guys, setiap 8 bar berubah di situ Nih uh, ah itu gue suka tuh, apa ya, tadi Wow, oh, vokalnya keren nih guys Hotel emang bahaya sih, tail bahaya guys <laughs> Gila, beatnya di halftime guys, ini keren, keren, keren Sesuai ekspektasi guys ku puas banget nih Beat tenang banget Sabar banget sih ah. Kalau misalkan gue yang produksi lagu ini guys Kiki gue ditambahin Cuma jadi kampungan Ide dia lebih mahal Kita lanjutin lagi guys uh. Sederhana tuh kadang-kadang minimalis makin bagus guys Jihin, emang eh, terkenalnya Jihin ya? Oh transisi guys, di sini tambah body lagi di sini body kayak body gitar sampelnya guys, pom pom Ini pas peralihan di sini. Uh, tambah bass gitu lagi guys. Nice, jadi ada rock nya dikit guys. Amin, shoot, bagus banget. Dia pilihnya bisa ke situ guys, keren. Oh, nice! Oh, kasih vibra! Na nah, nah. oh, nice! Nadai! Boom! Gila, gue enjoy nih sama lagu ref guys ya, terutama ref guys. Wuh, keren guys! Gila, gue enjoy banget sama kick drum ya, Perhatiin drum line nya guys ya. Mungkin kalian gak, gak terlalu peduli guys ya, lebih ke vokal, tapi... Unsurnya tuh kayak kayak berwarna, dikasih kick seperti itu guys Nih Taduk, tuk, tuk. Taduk, tuk. Ah di situ lagi tuh. Keren sih detailnya uh, uh, uh. Aduh kuping gua gila, kuping gua bahagia banget guys Nih pas masuk ke ref kedua nice banget ini mah nice banget guys itu kayak itu nambahin unsur British tuh gitarnya neng neng neng neng di belakangnya situ guys wew neng neng neng neng itu tuh kemana dia oke okay, drop Wih. ada gitarnya Oke ini makin rock, makin alternatif rock sih guys. Wah keren. Oh Sabi sih, ini Sabi guys. Ini drumnya plugin guys ya. By the way ini banyak banget nih kayak kalau kalian ketemu di plugin Kontakt. Nih sound sound banknya begini banyak guys. Sample deh. Tapi ini naruhnya tempat. Mungkin didesain ulang media. Wah oh, suara enak banget gitarnya. Oke. Okay. Yes. Doyong. Suara ngena keren banget dah. Yes, dikasih plate reverb vokalisi si Doyong guys ya. Kila dikasih distorsi juga kan pas di belakang, Jadi itu ya bicara teknis guys ya kayak di automation jadi ada kayak distorsi di blend gitu. Jadi suara aslinya mulai hilang, masuk distorsi vokal, dikasih plate reverb. Pecah. <sukur> <sukur> oh, kasih delay. Cuman feedback-nya banyak ya. Ini kuat banget ref-nya guys. ref kuat banget. sahijin di mana mana map gitu keren sih yes ke situ emang mm, kan endingnya aja belum dikasih ampun guys masih ada sesuatu yang aneh tuh soundnya perhatiin guys tuh kayak beda chord itu Bandel amat ini, aduh bandel amat guys Ini kalau misalkan ngebahas masalah NCT guys ya, keluarga NCT ya NCT Dream, NCT Dream, NCT apa? 127 sama Wavy itu udah pasti soundnya mereka gak, gak pernah main-main guys Detailingnya, take vocalnya, studionya, kasih preampnya itu selalu gue excited banget guys Karena ini gak tau deh guys, ini ke lebih ke sound designer menurut gue ya Soalnya ini jatuhnya art gue udah sempet bilang, nih jatuhnya seni sih guys karena Menggabung-gabungkan suara menjadi sesuatu hal yang baru, jadi sound yang beda itu menurut gue yaitu seninya, guys. Oke, okay guys, sekian dulu thank you dari rekomendasi ini yang judulnya "Without You" NCT1, eh, NCT U ya, guys ya. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, and komen di video. Jangan lupa juga untuk taruh link-link lagi, guys, yang berhubungan dengan sound yang boom. Oke, okay guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.